Oke, oke, oke, oke Kali ini aku bakal bikin konten cheat uang GTA 5 Sesuai dengan permintaan kalian semua di komentar Tapi sebelum itu, bumper dulu Hai, selamat datang kembali di channelku bareng aku Bang Nuril Sebelum kita mulai video ini, aku ingin ngasih tahu kalian Di channel ini, kalian bisa dapat informasi seputar dunia game, gameplay, game Android, game PC, atau tutorial game seperti video kali ini Jadi, kalau kalian tertarik, tinggalkan jejak kalian, support channel ini dengan cara subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya Agar channel ini bisa berkembang dan tetap bisa memberikan informasi-informasi menarik dan juga bermanfaat buat kalian semua So, gak usah banyak bacot, kita langsung aja Let's go! Oke teman-teman, kita sudah in game. Cara ini tidak memerlukan save game 100%. Ini adalah save gameku. Jika kalian ingin menggunakan cara ini, yang perlu kalian lakukan adalah jangan skip video ini. Ikuti step by step ku aja. Pertama, kalian masuk setting dan ubah screen tipenya ke window, jangan di full screen. Dan ubah juga resolusinya ke 720 pixel. Lalu apply. Yang kedua, jika komputer kalian ada di kategori medium low, setting GTA 5 kalian ke setting low. Tujuannya agar waktu dicit tidak berat. Oke, langkah selanjutnya, buka handphone karakter kalian yang mau dicit uangnya. Terserah kalian mau pakai karakter yang mana di sini. Aku kasih contoh Franklin aja. Pilih market dan di sini kalian pilih saham yang paling kecil. Lalu beli 5 saham saja. Jika sudah, tap tombol Windows di keyboard, buka aplikasi Cheat Engine terbaru. Kalau kalian belum punya, download aja, aku kasih linknya di deskripsi. Scan gamenya dan pilih GTA 5. Isi di kolom value dengan angka 5, lalu klik First Scan. Kembali ke game, lalu jual satu saham. Kembali lagi ke cheat engine, lalu di kolom value kita ganti ke angka 4, dan klik next scan. Kembali lagi ke game, lalu kita jual lagi satu saham kita. Kembali lagi ke cheat engine, lalu di kolom value kita ganti jadi tiga dan klik next scan. Setelah tinggal dua opsi saja di sini, kita blok semua, dan klik logo panah merah ini. Setelah berpindah ke bawah, kita blok lagi di sini. Klik kanan dan pilih opsi value, dan ganti sesuka kalian. Ini sudah masuk bagian terakhir. Kembali lagi ke game, dan di sini kita jual semua saham yang sudah kita cheat. Dan boom, uang kita jadi. Banyak banget. Jadi kesimpulannya, yang kita cheat bukan duitnya, tapi saham yang kita beli. Kalau udah tahu caranya, gampang kan? Semoga informasi ini dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang udah komen. Terima kasih buat supportnya. Terus support channel ini dengan cara subscribe, share, dan juga nyalain lonceng notifikasinya. Biar kalian tetap mendapatkan update-update terbaru, informasi-informasi menarik seputar dunia game, dan juga bisa terus menghibur teman-teman semuanya. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.